So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Saya eh uh, Ranta Serba Tiga Zah, kalau sering panggil sini Afi. Jadi saya buat juga YouTube channel saya itu, Afi Jadi, sebarang siapa yang melihat YouTube channel ini Siapa saja yang mau menonton, silakan Di-subscribe supaya YouTube-nya berkembang Ya, ini juga mula-mula Mula-mula buat YouTube Belajar juga Dan kita juga kepingin kayak YouTube-YouTube yang lain Cuma ini lebih ditekankan kepada Sejarah saja, sejarah mulai dari sejarah bangsa sejarah Islam dan sejarah lain lainnya jadi yang perlu saya bahas di sini dan ini juga hasil dari request teman-teman dari Facebook Twitter Instagram tapi yang lebih banyak itu dari Facebook ya karena lebih banyak di Facebook kawan-kawan saya di Instagram itu sedikit ya Paling berapa saja? Di Twitter itu sih kita jawab paling berapa saja kan? Jadi, apa yang kita mau bahas? Yang kita mau bahas itu adalah Dari hasil request itu Adalah masalah kerajaan Kesultanan Malaka Kesultanan Malaka Apa itu Kesultanan Malaka? Kesultanan Malaka itu adalah satu sebuah kerajaan Melayu Tertua yang tempatnya itu di Selat Malaka Yang sekarang menjadi bagian negara Malaysia Yaitu yang berdekatan dengan Johor Kalau orang yang pernah ke Malaysia Itu berdekatan dengan Johor ya, Johor Atau dekat juga dengan Bakri Kalau kalian pernah tinggal di Muar Bakri itu dekat sekali dengan Malacca Saya pernah tinggal di sana Dan lama saya tinggal di sana Dan di sana juga ada kuburan Pangeran Patiurus ia itu Pangeran daripada Menantu. Menantu kalau tak salah Sunan Gunung Jati kalau tak salah ya. Menantunya. Nanti hasil dari peperangan itu, syailah Pangeran Pati Unus di Malaka dan dia syahid dengan para tentaranya di sana dan dia punya istri, istrinya itu menjadi janda dan dikhahi oleh Pangeran Patih Indak. Begitulah dalam sejarah. Perlu yang penting yang Paling penting kita bahas di sini adalah kerajaan Malaka atau Kesultanan Malaka itu sendiri. Jadi sudah jelas ya. Jadi Kesultanan Malaka itu adalah bahagia daripada Kesultanan Melayu yang tertua. Ya, ini hasil dari request teman-teman karena banyak yang nanya dari Facebook. Bang, tolong dong ceritain. Abang kan buka YouTube channel, ceritain dong sejarah biar kita tambah wawasan. Menurut saya penting juga tambah wawasan juga karena saya juga suka sejarah. Ya saya juga banyak banyak baca referensi-referensi, banyak juga saya baca dari buku-buku bahkan saya juga banyak mendengar atau banyak bertanya juga kepada orang aslinya langsung di Malaka. Orang Melayu-melayunya. Karena banyak juga teman-teman kita orang Melayu di Malaka yang sama-sama tempat kerja saya dulu jadi saya banyak bertanya, mereka juga bertanya kepada nenek-nenek asli dari nenek, -nenek, aslinya, nenek, -nenek mereka memberi mereka cerita kepada mereka dan dari mereka sampai ke saya. Jadi apa sih? Bagaimana sih berdirinya kerajaan Malaka? Awal berdirinya, awal berdirinya kerajaan Malaka pada tahun 1405. Siapa nama pendirinya? Parameswara. Setelah dia masuk Islam, berubah nama menjadi Raja Iskandar Syah. Raja Iskandar Syah ini sebelum dia menjadi raja di Malangka Dia kena ekspansi oleh kerajaan Majapahit Menurut kitab Salatus Salatin Yang penulisnya Tan Sri Lanang Jadi dia kena ekspansi daripada Singapura Siapa yang ekspansi itu? Siapa yang memerangi itu? Yang memerangi adalah kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit. Ya. Jadi hasil daripada ekspansi Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada. Gajah Ekspansinya itu sampai ke Singapura, sampai juga ke Badasskar sana. Jadi Singapura kena. Jadi pamis suara ini lari. Dia lari ke Selat Malaka yaitu yang dikenal sekarang itu Malaka. nah di sanalah dia membuat kerajaan yang bernama kerajaan kerajaan atau kesultanan Malaka. Dialah pendiri pertamanya dan dia sekaligus menjadi raja pertama bagi Kesultanan Malaka. Dia lari ke sana melarikan diri. Istilah katanya melarikan diri karena dikejar oleh kerajaan Majapah Majapahit. Dia membuat kerajaan di sana, di Selat Malaka. Dia membuat kerajaan pada tahun 1400-400 1405. Dia membuat kerajaan, dia membangun ekonomi. Dan sebelum dia membuat kerajaan itu, dia meminta pengakuan ke China, iaitu kerajaan Ming. Dia mem mem apa, meminta bantuan, iaitu meminta pengakuan atau meminta kedaulatan karena kalau kita baca juga sejarah Cina sejarah Cina itu adalah yang pertama kali itu kerajaan terbesarnya itulah kerajaan Ming sebelum dihancurkan oleh kerajaan Tang. Ya? Jadi kerajaan Ming pada itu pada masa itu yang berkuasa jadi Kesultanan Malaka mengambil kesempatan yaitu meminta pengakuan kepada kerajaan Cina yaitu Kera kerajaan Ming ya kerajaan ia kita pengakuan dan China pun memberikan pengakuan itu dan pembai'at a uh, pembai'at a uh, Pahliswara, Suara atau Raja Iskandar Syah ini menjadi sultan pertama dan Kesultanan Melaka menjadi kerajaan atau kesultanan Melaka yang dipimpin atau yang di yang menjadi rajanya yaitu maknanya suara hasil dari pengakuan daripada Cina yaitu kerajaan Ming kerajaan dinasti Min. Ya? jadi dia mendirikan apa saja ekonomi dia tegakkan apa dia perluas dan juga ajaran Islam karena dia masuk Islam otomatis dia membuat Islam itu tersebar di seluruh Malaka karena Malaka dulu belum Islam agama yang masih amral ada yang menyebabkan ada yang menyebabkan patuh nah setelah Islam masuk Islam yang masuk dari mana daripada Hadramaut Yaman Syria dan Palestine Mesir dan pokoknya bagian timur tengah paling banyak itu daripada Hadramaut Yaman ya Yaman Nah dia membuat salah satu Selat malaka itu menjadi kesultanan yang maju kesultanan Melayu yang paling maju pada masanya itu. pada masa itu ya bayangkan semua pedagang perdagangan dari Eropa harus lewat dari Malaka kenapa pelabuhannya besar jadi tempat perdagangan persinggahan perdagangan ya orang mau ke Indonesia singgah dulu di situ ya sehingga dulu di situ berdagang baru melanjutkan perjalanan pelabuhan terbesar pada masa ini ya, kalau melihat jalan laut pasti tahu selat Malaka itu bahwasanya pelabuhan besar atau jalan laut yang paling oke okay, paling best paling sering orang lewati lebih nah, cepat jalur ya kan nah, jadi dia mendirikan kerajaan Malaka dia perkuat ekonominya, dia perkuat benteng kerajaannya, dia perkuat agama Islam di sana, dia sebarkan, dia buat sekolah-sekolah ugama, ya, dia buat sekolah ugama, terlahirlah ulama-ulama besar di Malaka, dan dia juga bekerjasama nanti setelah pamit suara, keturunan-keturunannya akan bekerjasama dengan tuh Turki, bekerjasama dengan Turki itu tidak ada di buku Salatus Salatin ya, Ini dari referensi yang lain nah, Ini kita bercerita dari referensi Kitab Salatus Salatin saja Jadi, Kitab Salatus Salatin itu bercerita seperti itu nah, Berdiri, nah Setelah panggil Otomatis manusia ini kan tak lama hidup Ada sebab mati ya kan? Jadi, regenerasi namanya Regenerasi Nah regenerasi ini karena saya kurang apa jadi saya tulis Saya tulis Saya buka buku saya yang lama Saya, saya tulis so, Yang pertama itu Nama rajanya Otomatis namanya Pamiswara. Pamiswara itu berganti nama Menjadi Raja Iskandar Syah Yang mendirikan Kerajaan Ulaka sekaligus menjadi Raja pertama dan tahun berapa tahunnya itu dia mendirikan kerajaan itu adalah tahun 1405 sampai dia menjadi raja itu dari 1405 sampai 1414 itu masa jabatan dia sebagai raja atau sultan di Sultan dan digantikan oleh Megat Megat Bagaq Bagaq Iskandar Shah Bagaq Iskandar Shah ini dia agak lama juga memimpin Malaka iaitu dari tahun 1400 14 sampai 1224. Eh nanti banyak lagi perubahan-perubahan gitu -perubahan Sultanan Malaka contoh dari penyebaran Islam khusus untuk di Malaka sampai ke mana-mana banyak lagi dan apa? berjayanya bagian daripada ekonomi tentara daripada istananya daripada benteng-bentengnya, daripada kapal dari persenjataan, itu sudah mulai canggih nah, dilanjutkan oleh uh, Megat Iskandar Syah Mangkat digantikan oleh Sultan Muhammad Syah Sultan Muhammad Syah dia uh, apa Sultan Muhammad Syah ini Menjadi Sultan di Malacca Dari tahun 1424 sampai 1444 Itu masa jabatan dia Nah ini semakin canggih lagi Jadi kalau kita dulu masih pakai keris Sekarang dia sudah masuk pakai senjata Pakai tebak Ya, tahulah dulu tembak-tembak zaman dulu bagaimana kan Ah Ini sudah mulai masuk jadi tak papan-papan lagi, sudah batu, sudah batu, sudah canggih. Istana sudah batu, sudah pakai meriam, sudah pakai tembak. Sedangkan Portugis belum punya, belum punya senjata seperti itu, belum ada senjata secanggih itu. Ya, dan dilanjut, ah setelah Sultan Muhammad Shah mangkat, yaitu mangkatnya 1444 digantikan oleh Sri Para Meswara Dewa Syah Dia menjabat sebagai Raja atau Sultan di Malacca Daripada tahun 1444 sampai dengan 1445 Ini lebih canggih lagi Sudah waktu sudah ini Dibuatlah pengajaran-pelajaran-pelajaran di Islam Lebih canggih lagi dan sinilah mulai tumbuh Rasa cemburu daripada negara-negara Eropa ingin menjajah Menjajah Malaka Setelah itu Dia mangkat digantikan oleh Sultan Budakfarsyah Iaitu dia menjabat Sultan Malaka menjadi Sultan Malaka Iaitu dari tahun 1446 Sampai 1459 Menggantikan Sri para MESWARA Dewa Syah, ya sama juga belum ada perubahan sama juga canggih masih canggihnya canggih Sri para, para MESWARA Dewa Syah ini sama Islam tetap berjalan, pembelajaran-pembelajaran ulama masih di diakkan ya, nah, di sini setelah Sultan Mudzaffar Shah ini makat digantikan oleh Sultan Mansur Shah, iaitu dari tahun 1459 sampai 1477 yang menggantikan Sultan Mudzaffar Shah 1446 sampai 1459 dan digantikan oleh Sultan Mansur Shah 1459 sampai 1477. Ya, jadi mangkat. Ah, di sini puncak yang nanti di puncaknya di mana Sultan Alauddin Riayat Syah Riayat Syah Ah, itu Eropa ada kota-kotik. Termasuk yaitu Portugisnya, termasuk itu Belanda-nya, Belanda ya. Portugis, Komunis Shah. itu kan sama lah itu. Tugas sudah mulai masuk dia sudah mulai masuk cuman berdagang dulu berdagang, berdagang berdagang berdagang berdagang berdagang eh pengen menguasai Ya kan apuncanya nah, di mana setelah sultan alauddin riayat syah makat digantikan oleh sultan mahmud syah ah mulai runtuhnya yaitu dia menjabat dari tahun menggantikan Sultan Mahmud Abah Sultan Alauddin Riayat Syah ini, riwayatnya tadi 1477 sampai 1488 dan digantikan oleh Sultan Mahmud Syah dari 1488 sampai 1511. Puncaknya di sini, Sultan Mahmud Syah ini, ah di sinilah kesultanan Malaka itu mulai melemah. Banyak orang Melayu yang membelok daripada Portugis. Per Padahal buat Portugis per banyak menyogok banyak menyogok apa banyak menyogok apa namanya orang-orang Melayu itu sendiri sehingga mau berkhianat kepada Kesultanan Malaka Kesultanan Malaka jadi mulailah hancur jadi di sinilah mulai peperangan yaitu puncaknya tahun 1488 sampai 1511 ini puncaknya dan ini mau berakhirnya Kesultanan Malaka. Kenapa bisa ini hancur? Karena Eropa, terkhususnya Portugis, dia sangat iri karena kalau dia nggak bisa kuasai itu Kesultanan Malaka, dia nggak bisa masuk ke Indonesia, ke Nusantara. Jadi kalau siapa yang bisa menguasai Selat Malaka, dia bisa menguasai Nusantara, Nusantara. Karena itu jalur perdagangan dari laut. Ya, enggak ada lagi yang lain, karena di situ aja jalur yang paling paling oke okay, istilah katanya. Paling best, ya. Jadi dari situ dari, hanya dari situ saja bisa lewat. Jadi karena Kesultanan Malaka Islam dan dia juga bekerja sama dengan Nusantara Indonesia. Jadi enggak bisa masuk, jadi harus dihancurkan dulu Malaka. Bagaimana cara menghancurkannya? Jadikan ya, tirai rakyat-rakyat melani yang bisa disogok. Yang bisa mendua, ya eh, kan? Eh, yaitu Mendua. Ah, sebelum kita masuk pembahasan itu, inilah akhir daripada kitab Salatul Salatin. Sebenarnya kitab Salat, kitab Salatul Salatin itu masih banyak lagi penjelasan ya tentang Jawabohor, tentang Perah, tentang Paha banyak lagi. Cuma yang khusus untuk Malaka saja. Nah, khusus untuk Malaka di Salatul Salatin sudah habis dan menurut kitab Salatul Salatin itu. Sultan Mahmud Syah ini Melarikan diri ke Bintan Tahu Bintan di mana? Bintan itu Riau Riau bagian Kampar Dan dia pun meninggal di sana Apa? Sebelum dia meninggal Dia memindahkan ibu kota Malaka di Bintan Riau Kampar ya? Jadi kalau itu menurut kitab sal Salatu Salatin Kitab Salatu Salatin Dalam nah, Indonesia tak Sri Lanak siapa si Tan Sri Lanang ini nah ini kita mulai masuk kenapa dia bisa apa kenapa dia bisa populer nah, yang pertama karena kitabnya Salatu Salatin ya kitabnya Salatu Salatin dia dulu adalah pendahara di Kesultanan Malaka sekaligus juga penulis buku tentang Kesultanan Melayu nah, siapa Tan Sri Lanang ini Tansri Lanang ini adalah bagian ujung tanduk hancurnya. Ujung tanduk maksudnya tali baru, tahu baru. Tali baru itu pengkhianat. <laughs> Jadi, heran saya kok ada pengkhianat bukunya sampai sekarang ada juga. <laughs> dan oh, populer di negara ini, Indonesia dan Malaysia populer bukunya. Jadi Tansri Lanang ini adalah Penulis daripada salatu-salatin Dia adalah seorang pengkhianat Melayu terbesar ya. Terburuk Terbajingan nah, Jadi Tan Sri Lanah ini adalah pengkhianat Kalau bahasa Melayu baru Bagi bangsa Melayu itu sendiri Karena dialah Yang memer, apa, Yang bekerja sama dengan Portugis untuk menghancurkan Kerajaan Malaka Kenapa dia bisa hilang daripada kerajaan Malaya? Yang pertama kita perlu ketahui bahawa Malaka itu ini keluar daripada kita salatin ya. Bahwa Malaka itu duduk di bawahnya di bawah kerajaan Sumatera Pasai. Kalau kalian tahu Sumatera Pasai, yaitu adalah kerajaan Aceh. Pada masa itu yang menguasai Aceh adalah iskandar muda nama sultan Ya. Dia dulu dia dia pada masa itu yang menjabat menjadi sultan Aceh yaitu Sultan Samudra Pasai. Jadi dia mempunyai kekuasaan termasuk yaitu Malaka, termasuk juga Johor, termasuk juga Perak, termasuk juga Pahang. Jadi kita jangan heran bahwa Malaysia adalah bah bahwa Malaysia pernah dikuasai oleh jadi Malaka ketika itu mau diserang oleh Portugis Aceh datang membantu Dengan apa dengan bantuan saudara kita dari Mada Turki Usmani Mereka bersatu Dipimpin oleh Iskandar Muda Dan dipimpin oleh Nahkodanya itu perempuannya namanya Himalayati Kalau masalah salah Nama Nahkoda perempuannya seorang janda Dan Himalayati ini nanti dia menjadi syahid Di Malaka Dan kuburannya juga ada Kuburannya dibawa ke dia dimakamkan di Aceh. Nah Sekandar Muda ini langsung pimpin peperangan di Malaka untuk mengusir Portugis. Nah ketiga itu Aceh menang, menang berturut-turut selama satu tahun dari 1488, terus diusir, diperangi, diperangi. Kok nggak pigi-pigi, kok nggak pigi-pigi Portugis ini kan begitu? Akhirnya Aceh sudah capek, capek ditemukanlah bahasanya banyak ternyata pembelot pembelot orang Melayu itu sendiri, ya yang bekerja sama dengan Portugis. Oleh karena itu Aceh enggak bisa menguasai Malaka lagi? Karena apa? Rakyatnya sendiri membelot ke Portugis membantu Portugis melawan Aceh ketika itu. Nah ketika Aceh sudah melawan enggak menang juga, awalnya menang. Dua kali berturut-turut, diperangi, dikepung semua, dikepung, Aceh mengepung tentara-tentara Portugis di Malaka sudah dikepung. Cuma gagal, kerana banyak pembelot-pembelot dari rakyat Melayu itu sendiri. Nah, termasuk juga adalah pembelot itu yang ditangkap oleh Kesultanan Aceh yaitu adalah Tan Sri Lana yang penulis buku Salatus Salatin itu sendiri. Nah, jadi kau yang baca buku salatul salatit berarti kau pengkhianat kau. Nah, kalau kau percaya sama buku itu kau pengkhianat besar. Kecuali kau ambil isinya aja. Nah, jadi kalau kau percaya kau bilang Melayu itu begini memang tak. Nah, ya. Jadi kalau kau baca apa kalau enggak betul-betul kau baca biografi penulisnya kau. Jadi aku ceritakan kobiografi penulisnya siapa penulisnya dan Similanang nama aslinya siapa kau cari sendiri nah, besok kita lanjut di video selanjutnya ya pelan-pelan saudara ya. jadi nama nama penulisnya itu dia adalah pembelot dan sekaligus penulis buku salatu salatin itu sendiri yang kita baca saya juga baca cuma saya banyak gak percaya sama dia karena dalam kitab itu banyak kayu. Banyak taha, taha banyak yang menyudutkan bangsa Melayu itu sendiri. Dia ya, apa yang diceritakan dalam bukunya itu? Bahawa saya bangsa Melayu itu bodoh. Dia ya, bilang begitu, bangsa Melayu itu bodoh. Bangsa Melayu itu berperang dengan keris. Sebenarnya enggak. Karena di zamannya Sultan apa Alauddin Syah atau Buzabbar Shah ini Sudah pakai tembak kita, sudah pakai meriam. Dari mana? Dari Turki. Kita kirim meriam itu, dikirim karena di zaman yang menempat Syahir sudah bekerja sama dengan Turki, sudah mendaulat diri kepada Tur Turki. Kenapa Aceh tidak sudah mendaulat, kenapa tidak diterima? Karena dia di luar, tidak ada jalan daratnya ke sana. kadang di tengah laut kan, di sekelilingnya laut. Jadi apa Kesultanan Rizmah ini menyuruh Aceh membuat kerajaan Islam sendiri. Cuma tetap bekerja sama dengan Tur Turki. Jadi Aceh Membawa kekuasaannya dan memperluas kekuasaannya sampai ke Malaysia, yaitu daripada Johor, Malacca, Pahang, Perak dan Kelantan. Dan Kelantan pun itu akan diislamkan oleh uh, Aceh itu sendiri. Ha? Okay, lanjut kepada Tan Sri Lailang tadi. Jadi Tan, Tan Sri Lailang ini adalah pengkhianat atau Taliban bagi bangsa Malaya dan dialah yang bersahabat dan menghancurkan uh, Malaka Kesultanan Malaka. Yang dipimpin oleh Sultan Sultan Mahmud Mahmud Shah. Ya. Jadi dia pun ditangkap oleh tentara Aceh. Aturlah mau dihukum bunuh, mau dihukum pancung oleh kerajaan Aceh. Kesultanan Aceh cuma di, diampuni dan menjadi orang baik. Cuma kitabnya ini, yaitu salat salat, salat ini, ada sampai sekarang. Dan pembahasannya tetap samanya itu menyudutkan bangsa belah Melayu. Sampai dikatakannya bangsa Melayu itu bodoh. Kandil. Tidak punya logika. Tidak punya pikiran. Berperang pakai keris. Berperang tidak pakai baju. Ya kan? Itu salah semua. Ya? Sa salah semua. Ha? Sa salah semua. Jadi, setelah Aceh mundur. Mundur kembali ke Samudera Pasai. Dibantulah oleh Tentara Jawa Mal. Yang dipimpin oleh Pangeran Pati Unus, nah, yaitu sebelum tahun 1511, nah di di 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ikut 15, nah, ikut membantu. Nah, yang dipimpin oleh Pangeran Patiunus. Pati apa tujuannya Pangeran Patiunus ke sana? Membantu Malaka untuk mengusir Portugis untuk demi Islam, demi aga, agama. Karena Portugis masuk bukan hanya apa ya, kita baca sejarahnya. Portugis itu bukan masuk bukan hanya untuk menguasai, tapi mengubah agama seseorang juga. Jadi Pangeran Patiunus pergi ke sana demi agama, Jihad Bismillah Cuma gagal Dan Pati Unus pun, bayar Pati Unus pun syahid Dan dikubumikan di makam Kadima Malaka tepi pantai Saya dah pernah sana, Saya dah lihat Nanti kalau ada waktu Kita jalan-jalan Di -jalan, sana saya buat videonya Ya Okey Jadi Pati Unus Meninggal Hancurlah Malaka nah, Sebelum hancur Ada poin penting di sini saya belum cerita Nah, di sini ada namanya Pahlawan Raja Haji Raja Haji ini Sebelum saya ceritakan panjang ya, Dia adalah Panglima Melayu Ditunjuk oleh para ulama ya, Yang di Malaka menjadi Panglima Perang Melawan Belanda ha, Melawan Belanda Nanti itu kisahnya kita lanjutkan ha, Tunggu ya ini sejarah Malaka Panjang sejarah Malaka. cuma Waktunya kurang cukup Saya juga banyak kerjaan Jadi besok kita buat lagi video ya? Kita buat video Jadi itulah akhirnya Akhir dari cerita kesultanan Malaka Akhirnya apa? Setelah Aceh mundur Masuklah Ke pangeran pati ulus Daripada Jawa dan jajarannya Membawa pasukan ke Malaka Dan akhirnya Gagal juga, kenapa pembelotan Dari rakyat Melayu Itu sendiri Rakyat Melayu Itu sendiri nah, Setelah apa, diunus, apa, Pasukan pun mundur ke Jawa Dan digantikan oleh Namanya Raja Haji Tahu kalian siapa Raja Haji itu Raja Haji itu dikenal di Malaysia adalah Pahlawan Melayu Tapi aslinya dia itu orang Bugis Dia itu orang Bugis dari Makassar Raja Haji itu orang bugis orang Indonesia Tapi dia menjadi pahlawan besar di Malaysia ini Dan dikenang namanya adalah Raja Haji Raja Haji Fisha bin nah, Dia pun kalah juga di medan tempur Kalahnya ketika lagi solat Dia ditikam oleh orang Melayu itu sendiri ya? ditikam oleh Melayu itu sendiri Dikam lagi solat subuh tak takbir ditikam ketika merokok ditikam eh, ketika mau sujud ditikam oleh orang melayu itu sendiri bagian jantung paru-paru bagian ginjal iya eh, itu ya. Ah ditusuk ditusuk dan meninggal dan ada secara suratnya dia tinggalkan dan pesannya sangat sedih nah, nanti saya kasih tahu ya oke okay. sampai di sini dulu video saya. Dan itulah akhir daripada Kesultanan Malaka Dan akhir Tahun akhir Berakhirnya Kesultanan Malaka Yaitu tahun 1511 Kasian ya Seharusnya kita bisa bangkit Sebagai bangsa Melayu yang besar Cuma dihancurkan oleh bangsa kita sendiri Apa kata Bukan? Saya lebih enak menghadapi kita ini lebih apa lebih enak menghadapi bangsa lain, Kenapa? kita tahu dia musuh kita, karena dia bukan bangsa kita. Tapi kita paling sulit menghadapi musuh yaitu bangsa kita sendiri, betul tidak? Nah, jadi janganlah kau jadi pengkhianat bagi bangsa sendiri, jangan kau jadi tali baru atau perhancur bangsamu sendiri. Ingat pesan dari bapak presiden pertama. Musuh tersulitku adalah bangsa ku sendiri. Ya, ya, ya. Jangan kau jadi musuh negara musuh. Jangan kau jadi pengkhianat bangsa ku. rela menjual negara demi uang, uang, uang. Oke? Okay? Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Ya, kalau ada kata-kata saya yang salah, atau tahun dia yang salah, atau tokoh-tokoh dalam sejarah ini yang saya sebutkan salah, mohon dikoreksi. Silakan komen di bawah. Saya terima komen anda, saya terima saran anda, saya terima pendapat anda. Janji anda sopan, saya segan. Anda, anda melunjak, saya injak. Okay? Anda anda kepala tungkul, saya pukul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh